Nah teman-teman saldo Google Play-nya sudah masuk Di sini kita mendapatkan 1.500 saldo Google Play hanya dengan mengisi tiga pertanyaan Oke semuanya selamat datang kembali di channel ini Dan ini adalah lanjutan video dari video saya yang kemarin Yaitu video yang ini Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian survei Agar kita bisa mendapatkan uang dalam bentuk Google Play seperti yang tadi Oke teman-teman langsung saja kita buka aplikasi Google Surveinya Untuk teman-teman yang belum menggunakan aplikasi Aplikasi ini silahkan boleh simak video saya yang sebelumnya yaitu video yang ini agar teman-teman bisa tahu cara pembuatan akun di aplikasi ini. Nah setelah aplikasinya terbuka di sini akan ada pemberitahuan ada survei baru dan berakhir dalam 21 jam. Nah jadi teman-teman nantinya harus memantau terus aplikasi ini karena untuk surveinya sendiri ada masa berakhirnya. Oke di sini langsung saja kita buka surveinya. Oke, jawaban survei ini akan digunakan untuk meningkatkan produk Google. Kita klik saja "Mengerti". Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini juga ada tiga pertanyaan. Teman-teman bisa lihat pertanyaan ini, pertanyaan satu dari tiga pertanyaan, dan pertanyaannya juga cukup mudah, yaitu berapa waktu maksimum yang Anda siapkan untuk mengunjungi supermarket pilihan Anda. Untuk pertanyaan yang seperti ini, teman-teman, diisikan -teman saja dengan jawaban jujur, teman-teman. Jadi, berapa lama teman-teman biasanya ada di supermarket untuk berbelanja? Jika jawabannya sudah dipilih, langsung saja kita pilih berikutnya, dan kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu berapa lama waktu yang biasanya Anda habiskan di supermarket dalam satu kunjungan. Nah, di sini juga sama, kita isikan saja jawaban yang sebenarnya, langsung kita ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga ini, yaitu minuman ringan apa yang Anda beli di supermarket? Teman-teman bisa langsung isikan saja jenis minuman apa yang biasa teman-teman beli di supermarket. Atau misalkan tidak pernah membeli minuman di supermarket, tinggal pilih saja tidak satupun di atas seperti ini. Dan setelah itu langsung saja kita pilih selesai. Nah, di sini untuk saldo Google Play-nya sudah masuk, yaitu jumlahnya seribu lima Nah, teman-teman, di survei ini juga untuk nominal saldo yang diterima itu bervariasi. Teman-teman, tergantung jumlah pertanyaan survei yang kita terima. Nah, oke, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.